Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lain dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita lihat sampai ya. ada momen yang sangat membahagiakan sekali ya Antara Mama Gigi dan Bunda Lesti Cungni yang sudah nonton acara The Andarans Pagi ini pastinya kalian dibikin happy dan pastinya seneng banget ya Melihat idola kesengan kita yang semakin akrab dengan Mama Gigi Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk dua wanita cantik Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin kita pastinya persahabat ya Merasa bahagia sekali melihat Persahabatan antara Bunda Lesti dan Mama Gigi atau Nagita Slavina Berikutnya persahabat, ada unggahan Special momen masih di acara The Underance, ini diunggahan K.R. Nadingsi, perhatikan saat Momen Lesti dan Mama Gigi Memasak sebelah Tiba-tiba Arafah Ahmad Ini datang persahabat ya Dengan membawa sayur, tuh Wow, ternyata sayur di sini adalah kepanjangannya. Bersahabat ya, sayur sama dengan sayangku Rafi. Ini cute banget ya, Rafi. Jadi, kalau dulu sayur itu juga bisa kepanjangannya, sayangku Rizky Bilar. Ini sih selesai so banget ya antara Rafi dan Nagita Slavina. Tentu idola kesayangan kita juga tak kalah, tentunya romantisnya dengan... Rizky Bilar Masya Allah banget ya Kita bangga, kita bahagia sekali Mengidolakan Idola yang sangat luar biasa Seperti Lesti dan Rizky Bilar Di komentar pun banyak sekali Tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun yang Skor Nurmila Mengatakan Yang lucu A.R.Rafi Sesi tanya-tanya tetap hashtagnya Tanggapan Lesti katanya tuh Raffi Ammar ini penasaran banget ya tanggapan Lesti ini langsung ditanya sama orangnya lah. persahabat ya Bunda Lesti Kejora karena Bunda Lesti emang nggak tahu apa-apa mengenai tanggapan Lesti dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun Instagram Omasasi8 mengatakan di kolom komentar Masya Allah Tabarakallah Lesti membawa keberkahan untuk semua orang dimana-mana rame Estek tangga palestis, selalu sehat juga sesuai selamanya ya kesayangan Oma Masya Allah banget ya, kita aminkan nih doa baik Yang tentu diberikan oleh orang-orang baik juga yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Dan kita lihat juga persahabat Salvo dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Afriani Haidir Mengatakan di kolom komentar Haha, Karena Arafi sama Lesti itu sama-sama orang Sunda Dan kenal juga udah lama Jadi kayak saudara aja gitu ya Kita lihatnya juga senang Pastinya dong Bahagia sekali melihat persahabatan Antara Nagita Slavina Arafi dan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat kita lihat Ada momen spesial saat sesi tanya-tanya nih Arafi Persahabat ya ini sih tentunya pertanyaannya luar biasa Bunda Lesti saat ditanya oleh A. A. Rafi mengenai pertanyaan Memilih anak atau suami insya Allah dengan jawaban Lesti Kejurah Memilih suami tercinta Duh pasti Papa Bill seneng banget ya <guluh> Saat dipilih oleh Bunda Lesti Karena Bunda Lesti insya Allah mengutamakan suami tercintanya Mudah-mudahan rumah tangga selalu bang Hagia dan Langgeng. Amin. Dan kita lihat juga, para ke kabar berikutnya, masih dari KR Ningsih. Ini menginfokan soal acara tanggal 25 April, tentu acara Sofi. Catat tanggalnya, para sahabat, Senin 25 April 2022, pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat. Live di tiga TV nasional ada RCTI, SCTV dan Indosiar, serta ada juga di YouTube Sofi Indonesia. Ini langsung dimeriahkan oleh NCT Dream, Al dan Andin, Lesti dan Pilar, Ata dan Aurel, serta Raffi dan Nagita. Tuh, di sini kita lihat banyak sekali komentar persahabat ya, karena leslerin saingannya ada pasangan Atta dan Aurel. Kita lihat tanggapan dari para sahabat Dari akun daily 9890 mengatakan Sarankan min bagi fans little lovers, lasty lovers, dan be lovers Kalau nyalain TV yang di on mode TV indosiar SCTV Rafi Nagita gandeng atau aurel soalnya tuh Ada juga para sahabat komentar lain Dari akun Elinis Dayuni Siap nonton dan kita Lesla Lovers, Lesti Lovers dan lovers Nontonnya di rumah Bunda Lesti ya di Ikan Terbang Tuh disarankan untuk warga Konoha Nonton acara Sofi nanti di tanggal 25 April 2022 Hanya di TV Indosiar Karena TV Indosiar adalah rumahnya Leslar. Kita akan yang terbaik ya Mudah-mudahan trending Dan bisa membawa keberkahan untuk banyak orang masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya? Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.